Halo sahabat Homemade Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita sedang membahas mengenai materi SAP Fundamental. Dan di sini kita akan mengerjakan exercise 6-2 di mana kita akan meng-hire karyawan baru. Pastikan dulu sebelum mengerjakan exercise ini, teman-teman sudah mengerjakan exercise 6-1 di mana kita membuat original unit baru dan juga position baru. Sehingga nantinya karyawan yang kita hire kita akan tempatkan di posisi sub-trainee ini. Yuk kita coba untuk meng-hire karyawan baru. Dari sini kita akan back saja. Saya bersihkan terlebih dahulu kliknya. Kita akan ke folder human resource, kemudian personal management, administration, HR master data, dan saat ini kita akan menggunakan PA40 personal action. Kode karyawan yang akan kita hire adalah 12340 nomor login. Kemudian kita akan tetapkan dia start di 1 Januari 2022. Kemudian untuk action type-nya kita pilih yang hire. Lalu kita inputkan data-data ini personal areanya adalah 1000. employee groupnya kita isi satu employee subgroupnya adalah DF setelah itu kita klik execute di sini kita akan menginputkan data karyawan di mana karyawan tersebut reason for actionnya adalah 0.1 expansion dan ditetapkan di posisi yang tadi kita buat yaitu subtrain ini caranya kita ketik saja sub ini bintang ini adalah data yang tadi kita buat subtrain ini a strip nomor login kita double-klik. Nanti akan berubah menjadi nomor seperti ini. Ini adalah nomor position -nya. Setelah itu kita tekan save. Kita akan lanjutkan pengisian data di bagian infotype organizational assignment. Pastikan di sini posisinya sudah ada di position tadi kita buat. Job key juga sudah benar dan organizational unit-nya adalah organizational unit yang tadi kita buat. Jika sudah sesuai, kita tekan tombol save. Kita akan lanjutkan ke info type berikutnya. Kita klik yes saja. Berikutnya adalah info type personal data. Kita akan menginputkan data pribadi, titlenya kita isikan, first name-nya adalah nama depan kita, dan marital status-nya kita pilih single. Bagi yang sudah menikah, kita sementara untuk tugas ini adalah memilih single agar nanti sesuai dengan exercise yang berikutnya. Kemudian kita inputkan juga birth nya lalu kita tekan tombol save. Setelah record created, kita lanjutkan ke info type berikutnya adalah info type address. Di sini kita perlu menuliskan alamat kita, misalkan kita tuliskan Surya Sumantri 65 pada so posnya 40164. City-nya tulislah misalkan Berlin. Misalkan ya. Kita save saja. Selanjutnya adalah info type plan working time. Di info type ini kita sudah memastikan bahwa work schedule rule-nya normal dan no time evaluation. Jadi kita bisa klik tombol save aja. Info type berikutnya adalah info type basic pay. Di sini kita perlu mengisikan pay scale group-nya adalah E05, kita bisa mencarinya. Dan levelnya adalah 01. Jadi kita double klik saja akan terisi di bagian pay scale group dan pay scale level. Setelah itu kita tekan tombol save. Dan untuk inputan yang ini tentang bank detail, info type bank detail, kita perlu mengisi payment method-nya adalah kita pilih international check. Ini merupakan inputan yang terakhir untuk penginputan data karyawan baru. Jadi setelah ini kita tekan tombol save saja. Setelah berhasil, ada tulisan action hire execute, berarti sudah berhasil untuk meng-hire karyawan baru. Kita akan coba melihat sekalian tentang data-data yang sudah dikreat. Caranya kita back saja untuk melihat info type apa saja yang sudah tercreate. Kemudian kita pilih PA20 display. Ini adalah info type info type yang berhasil dikreat untuk karyawan baru yang baru saja kita hire. Demikianlah pembahasan tentang cara untuk meng-hire karyawan baru.